sekitar menit keempat antara empat data yang masuk semakin bertambah dan perhitungan menjadi semakin uh, akurat yaitu menunjukkan enam koma enam ya dan kedalamannya 40 puluh itu jadi memang uh, bacaan yang pertama itu memang apa, dengan data yang terbatas itu, kami kecenderungannya adalah uh, lebih sedikit lebih tinggi, tetapi tidak signifikan perbedaannya. Jadi masih tetap gempa danta dan magnitudonya antara 6,7 dan 6,6 itu update dari data. Jadi tapi sudah stabil ya, 6,6 itu sudah stabil, sudah tidak berubah. Nah, terima kasih uh, pertanyaannya. Gempa Bumi 6,7 skala Richter yang mengguncang sumur Banten hari ini dirasakan di Cikesik, Panimbang, Labuan, Sumur, Tangerang Selaran, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung, Anyer, Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kota Bumi. Gempa 6,7 skala Richter. Guncang Banten Gempa berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Provinsi Banten pada Jumat, tanggal 14 Januari 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Berdasarkan data badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG, pusat gempa berada di 52 km barat daya sumur Provinsi Banten dengan kedalaman 10 km Gempa dirasakan hingga Jakarta, Bandung, dan Lampung Meski demikian, masyarakat di daerah pesisir tidak perlu khawatir akan ancaman tsunami karena gempa kali ini tidak berpotensi tsunami. BMKG hingga kini belum merilis daerah yang ikut merasakan dampak gempa dan korban jiwa akibat peristiwa ini hingga kini juga masih belum diketahui.